Ya. Janji jam 8. Ini udah jam 11 sebelum juga nongol. kayaknya gua kayak ada yang ngikutin dah. Ngikutin? Iya, kucing kali, habis kencing tadi. Mau merinding diskon nih. Apa gimana sih, janji jam 10 ini why apa ini? juga udah jam 1. Emang lama amat ya? Janji jam 8. Ini udah jam 11 belum juga nongol. bangatan banget tuh orang ya. Mana nih orang ya? Aduh, sendirian aja lagi gue di depan ini iseng banget. Ketemu gue gedek nih orang nih. Sama budi nih. Gua pakai jam 2 ini. Buset. Gue gimana ceritain gini? Aduh, jam gue mana yang bener ini? Ayo, udah tadi gue tungguin Gue telpon kagak aktif Oh ibaratnya TMP mau dijamuran, gue nungguin lu Tadi ya Sudah nungguin lu udah tadi Mau oh. tidur apa kagak Kelamaan nunggu 4 jam apa 5 jam ini udah Berangkat gue langsung OTW. Oke okay. Udah, terus Oh, dahat. <laughs> lu ngapain berhenti di sini? Mau kencing gua dari tadi kebelet. Sumpah si kencing. Iyalah. pegangin lu muter? Jangan lupa lu. Misi-misi ke -misi. pasar begini kencing pegangin dulu ini dah. Iya. Lawan oh, amat. Ah, nah lu dibilanginnya tahu hey, Hai motor mati dulu tuh kepul lupa gimana sih janji jam 10 ini wa HP inimbu juga saya dulu jam satu flash Lama bener biasa Kejalanan jauh Aduh. guys Maaf ini kelamaan Dulu gua dipoyok aja adem enak Lu sebelah sana apa? Enakan di sini gua adem Aduh karang Oh Iklis Gak apa nih Iklis yuk? Ha? Iseng banget nih malam kayaknya Ayo apa ini? Man lu bawa apa enggak Oral ketinggalan Bu tadi dulu Udah gini-gini dulu Lalu situ aja. dulu Situ lu ah. situ Ngapain lo sini lagi lu? lo punya pinggir jangan lhoat lo dulu nonton aja ya iya gue liatin asuh jangan gede-gedein ya tenang aja paling gue liatin Hah? tadi perasaan kayaknya mungkin kayak ada yang ngikutin dah ngikutin iya kucing kali habis kencing tadi gua merinding disco nih gua bude bude dari lo. mana tadi mau ke rumah lo gua kencing dulu bang. tadi kagak misil kencing kagak orang tadi kagak, kagak orang binaan yang kencing kalau kencing misi. iya nih bebek lo tadi diintilin lo kayaknya sih begitu bang Motor motor. Woi. ketinggalan nih. Ayo sini. Oh